Ini adalah bagian kedua dari video home tour untuk rumah minimalisku. Kalau kalian update Youtube channelku, kalian pasti akan tahu bahwa selama tiga bulan yang lalu, aku tidak memposting apapun di media sosialku, termasuk juga video di Youtube channelku ini. Pekerjaan baru juga renovasi rumah saat itu benar-benar menyita waktuku. Dan saat itu, I feel so much heather and stress in my work life. Nah, seringkali kita menganggap hal ini adalah hal yang normal. Padahal kebenarannya tidak seperti itu. Idealnya kita memiliki tempat kerja yang saling mendukung, feel positive, membuat kita bertumbuh, lebih upgrade serta suasana yang menyenangkan. Aku paham, semuanya itu tidak akan pernah kita dapat dalam lingkungan pekerjaan kita in a real life. Namun intinya adalah bagaimana kita belajar untuk menyeimbangkan semuanya. Ingat, segala sesuatu harus seimbang. Sangat penting bagiku untuk menciptakan atmosfer rumah yang cozy. Toilet yang minimalis dan dapur yang nyaman karena ketika aku kembali ke rumah setelah satu hari yang bekerja, I can feel coziness at home. Semua orang punya stylenya masing-masing dan untuk dekorasi yang aku pilih adalah simple white and black. Menjalani hidup itu butuh keseimbangan istirahat Kesehatan, kehidupan spiritual, keluarga, bermain dan bekerja adalah keseimbangan dan irama hidup setiap kita Begitu juga kita sebagai anak Tuhan Baiknya kita menjadi seorang pribadi yang seimbang Kita taat beribadah setiap hari bersaat teduh dan tidak melewatkan ibadah di gereja. Namun semua itu menjadi sia-sia ketika kita memiliki perilaku yang buruk di dalam keseharian kita, termasuk di tempat kerja kita. transcribe the following segment Jadi kalau kamu mendapatkan suasana pekerjaan yang tidak menyenangkan, punya atasan yang tidak pernah akur dengan kita, orang-orang yang tidak suportif, bahkan mungkin yang terburuk, kamu dibully di sana. But it depends on your response. Ketika kita menyadari bahwa kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus dengan cuma-cuma, hendaklah kita juga gampang memberi pengampunan kepada mereka. Kehidupan yang proporsional, seimbang, and that's life.